Hai sahabat rumah A21, balik lagi ke acara Intip, informasi dan tips membeli properti Balik lagi sama aku nih Sintia, dan ada Bro ya. kabar bro? Sehat, sehat terus ya, salam, salam properti Bro hari ini aku apa? pengen banyak nanya nih ya kan, ee, kayak sekarang kan lagi rame-ramenya DP 0% di 0%. Free PPN. Free PPN itu banyak kan. Enggak, enggak free PPN. Mas, PPN ditanggung pemerintah. Oh, ditanggung ya, bukan, bukan pajak -pajak. Oh, berarti masih ada pajak lainnya. Ada, pajaknya ada, cuman enggak perlu di store, enggak perlu dibayar, ditanggung pemerintah. Oh, uh. tapi tetap ada. Gak ada PPN. Saya pikir 10%. udah enggak enggak bayar-bayar lagi ya kan, kita enggak <laughs> perlu bayar PPN tiap beli properti udah. enggak ya, bayar, tapi dibayar pemerintah. Dibayar ya, oh. bukan berarti enggak ada. <laughs> tetap ada berarti, ya kan Bro masuk. Sekarang gini maksudnya aku mau tahu deh kan kita beli properti itu bisa cash tahap, yeah. bisa KPR atau KPR inden. Nah aku pengen yeah. tahu itu pilihannya gimana sih bro? Ya yeah. jadi kan kalau orang selalu dihadapkan kalau beli properti ya di pengembang itu kan ada pilihan tuh, hmm. ada cash, ada cash tahap, ada KPR. Ya kan yang pertanyaannya kan kadang-kadang kita mau belinya pakai cash atau KPR. Hmm. Nah, itu yang perlu dilihat pertama adalah waktu kita transaksi itu hmm. rumahnya sudah jadi atau belum. Itu yang hmm. harus dilihat. Hmm. Kan beda, rumah sudah jadi sama belum jadi kan beda. Iya, beda dong. Ya, nah, nah. Nah. Ya, kan? Nah, yeah. tapi kalau misalkan rumahnya sudah jadi ya harusnya harusnya itu harga cash sama harga, -harga KPR itu sama tapi ketentuan yang ada kan beda enggak enggak, justru karena itu yang harus dilihat kan ditanya milih yang nah. mana ya kan, ya, nanti kalau misalkan harga cash sama harga KPR itu dibedain, ya konsumen bisa nanya kenapa dibedain gitu loh ya kan ya. kan kalau rumahnya sudah jadi, kita mau beli cash, hmm. mau beli KPR, harusnya sama kan pada saat transaksi jual beli kan developernya dibayar 100% hmm. ya kan bener gak iya, bener. Ya, bedanya kalau cash itu uangnya uang nasabah 100 mm. kalau KPR ada uang nasabah ada uang e, bank ya. pinjaman dari e, nasabah tersebut ya kan nah jadi nah sekarang pilihannya kalau rumah jadi kita mau beli cash atau beli KPR Nah mesti kita lihat bahwa kalau beli cash kalau saya punya uang sekarang ini ya saya punya uang sekarang ini saya milih beli cash. Kenapa? Ya karena kalau uang itu saya taruh di di bank itu bunganya lagi murah-murahnya sekarang hanya tiga tiga persen tiga setengah persen paling kalau di blended itu misalkan tabungan sama deposito ya mending saya beli rumah karena saya yakin ke depan itu return daripada rumah itu akan lebih tinggi dari uh, dana deposito itu satu. Yang kedua kalau saya pakai KPR, bunga KPR itu sekarang yang fix ya, fix uh, 3-5 tahun itu kisaran 5-7 persen, ya kan? Saya, sementara saya punya uang, ya kan? Nah, 5-7 persen itu bunganya, belum biaya-biayanya, masih ada provisi satu persen, ya kan? tempo hari kan kita bahas tuh ada biaya transaksi properti, yeah. Ada biaya KPR. Jangan lupa bahwa walaupun Punggungan uh, KPR itu rendah, tapi ada biaya-biaya itu provisi, ada biaya asuransi oh, Termasuk. Terus kamu kan tanya, emang kalau beli cash nggak pakai asuransi? Ya saya pakai asuransi, tapi kan saya bayar, bayarnya setahunan Kalau saya pakai loan, bayarnya kan sepanjang tenor Kalau 10 tahun, 10 tahun asuransinya. Asuransinya ada kebakaran, asuransi jiwa gitu yang ada provisif ya, ya asuransi ada biaya pengikatan satu persen. jadi e, kalau punya uang loh maksud saya nah. ya lebih baik beli cash kalau belum, <laughs> kalau punya uang ya terpaksa beli pakai KPR cuman pastiin harganya kalau unitnya sudah jadi harganya jangan dibedain gitu terus kalau buat rumah yang belum jadi itu gimana bro? Nah tadi kita bicara rumah yang sudah, sudah jadi, jadi kan? Nah rumah yang belum jadi hmm. Itu kan Baru launching Masih tanah ya Biasanya tergantung uh, Luas dan harganya Kalau luasnya uh, Di bawah 200 meter Atau uh, tanahnya sudah matang Itu biasanya setahun Tapi ada juga yang bisa uh, sampai 2 tahun Jadi kalau misalkan Rumahnya belum jadi Pilihannya juga ada dua, mau beli cash atau mau beli pakai KPR. Kan gitu kan? Nah, kalau kita beli cash, jangan dibayar cash di depan. Ya dong, kan rumahnya belum ada. Ya, bayar misalkan e, bertahap. katakanlah kalau harga rumah itu kan komponennya ada tanah, ada bangunan. Ya kan, ada marketing cost, ada biaya modal, ada profit daripada pengembang. Jadi katakanlah kita bayar maksimum 50% lah untuk biaya membangun. Ya kita kita angsur eh, 50% puluh persen itu eh, selama jangka waktu pembangunan rumah. Ini begitu rumah diserah terimakan baru kita bayar kekurangannya. Itu bisa biaya pilihannya bisa nih. bisa cash, cash lagi, PPR. bisa KPR. Ini tergantung tadi yeah. bunga banknya seperti apa, bunga kPR-nya KPRnya seperti apa itu subjek tuh nanti gitu loh. Nah tapi ada juga yang e, pengembang menjual rumah itu dengan KPR tapi KPR-nya dirilis di depan, ya kan? Dirilis maksudnya akad kreditnya itu di depan. Jadi kita sudah tanda tangan KPR, kpr nya dicairkan, tapi bangunannya belum dibangun. Itu kenapa? Ya memang begitu modalnya karena kan rebutan yang beli rumah kan e. gitu loh. Nah, kalau konteks seperti itu yang harus dilihat adalah uh, pastiin pengembangnya itu udah kerjasama dengan bank-bank yang yang lama main KPR, karena hmm. itu kan mesti uh, bank akan review bonaviditas dari pengembangnya sama sama proyeknya kan. Yang develop, yang udah terkenal lah ya. Ya, ya kan. Nah, balik lagi harganya mesti dilihat. Ya kan, karena pengembang biasanya membedakan KPR cash, cash tahap dan eh, harga rumah cash, cash tahap sama KPR dibedain. Nah kalau kita pakai KPR transaksinya itu pada saat belum dibangun, saya kan kreditnya cair, mm -hmm. developer terima uang KPR kan, dia kan bisa bangun rumahnya. Nah, harga harusnya kita bisa hitung, harganya harusnya nggak sama atau nggak beda jauh dengan harga cash. Nah, sebelum kebijakan <coughs> insentif relaksasi BI kemarin itu kan kalau dulu KPR inden jadi KPR dicairkan bangunan belum jadi itu namanya KPR inden. KPR inden. Kalau dulu KPR inden itu dicairkan bertahap. Ya 30% akad, 50% fondasi, 90% atap ya. Terus kemudian baru. Nah, sekarang ini kan itu tidak diatur. Sekarang sama Bank Indonesia. Ya, jadi harusnya menurut saya kalau saya harusnya pengembang itu harus berani menjual KPR indent itu dengan harga sama dengan cash. Dia tinggal nego dengan banknya supaya uh, paling minimum itu 50 harus bisa dicairkan di depan untuk membangun, sisanya 50 mungkin banknya tahan dalam bentuk uh, deposito, misalkan kalau nggak bisa dirilis uh, di depan ya. ya. itu poinnya ditanyain seperti itu gitu loh. Jadi jadi kalau kalau bangunan belum jadi terus kemudian kita belinya pakai KPR ini masalah harga jadi sebenarnya mau dibayar di depan di tengah di belakang itu sebenarnya semuanya ujung-ujungnya itu biaya dana uangnya ya uangnya balik-balik uangnya ya iya kan gitu loh jadi banyak-banyak yang harus kita pikirkan juga buat membeli properti itu, ada biaya buat provisinya, ada uh, buat notarisnya pun iya. dan tapi kita akan kalau mau konsumen jeli itu kalau KPR Inden itu sebenarnya kalau bisa ya uh, apa namanya, bayar DP nya agak panjang, tapi biasanya developer nggak mau, dia pengen transaksinya cepat. tapi cepetkan. banyak yang denger buat KPR Inden mungkin, atau familiar, kalau misalnya kayak Kan yang inden e itu kan e sebenarnya pesen kan? Pesen. Dulu kan muncul itu inden itu karena properti booming. Hmm. Properti booming kalau nggak mau, ya yang lain mau. Kayak beli ya, mobil gitu kan? Beli mobil inden. kan kalau mobil baru, itu hmm. kan inden tuh. Orang bayar dulu kan, inden rumah dulu. Inden, <laughs> <laughs> rumah juga ada rumah inden. Kayak ini ya, mobil. Kayak mobil gitu. Iya kan, aku yang pernah denger paling inden tuh mobil kali ya kan? Nah, ini ada rumah inden. Jadi kalau misalkan tadi bangunannya belum jadi pakai kpr-nya itu di real di depan itu yang perlu diperhatiin adalah sekarang kan uh, tidak ada pembatasan dari pi uh, inden itu pencairannya mesti bertahap dan sebetul itu, itu dibebasin uh, antara developer dengan bank jadi probability untuk Cair paling enggak 50% pada saat akad, sehingga developer bisa uh, menggunakan uang pencairan kreditnya untuk membangun itu sangat besar. Jadi yang poin penting adalah ini bisa harganya bisa menurunkan harga rumah gitu loh, ya kan. Ya, Mengkompensir daripada apa? Daripada bunga yang kita bayar. Selama masa membangun kan KPRnya udah bayar, konsumen udah bayar bunga. Yeah lu bayar provisi, lu bayar asuransi lu bayar macam-macam biaya notaris dan sebagainya itu harusnya di, bisa dikomparisir dari harga rumahnya kita yang menikmatiin semuanya kan sebenarnya uh, se-developer jadi pilihannya apakah mau beli cash atau mau beli uh, KPR itu subjek tuh satu bangunannya sudah jadi atau belum oh, ya yang kan? Yang yang ya, kedua harganya bagaimana gitu Ya kalau harganya Harganya ya bisa harusnya bisa sama kalau dengan kondisi sekarang itulah sebenarnya ya harusnya bisa sama. Kalau kemarin kita di Singapura waktu kita kita pada zoom untuk produk knowledge apartemen di sana hmm. di Singapura itu mau beli dengan modal apapun itu harganya sama. Kalau di kita kan berbeda-beda. Iya itu maksudnya kan kenapa ya? <laughs> Apa bedanya? Ya, ya. Makanya nanti sebenarnya ya, ya. dengan dengan BI melepas melepas ke, ke market ya, tidak mengatur LTV, tidak mengatur drawdown atau pencairan kreditnya harusnya bank sama developer bisa melakukan sinergi bagaimana supaya harga itu bisa lebih murah dan lebih menarik sehingga orang terdorong untuk membeli, membeli properti tapi nanti ini kita bisa bahas satu sesi khusus hmm, ya untuk, kita untuk tuh apa, harus apa yang bisa sisi. dilakukan bank sama developer dengan yeah program pemerintah kemarin ya mereka yang relaksasi dengan baik DP ya. 0% ya. sama indennya dibebasin plus insentif pajak itu uh, itu kira-kira uh, mereka bisa harusnya kolaborasi jadi hmm. bank sama developer nggak bisa jalan sendiri-sendiri itu harusnya bisa bisa sinergi gitu jadi lebih mempermudahkan buat kita yang mungkin udah punya ya. impian buat membeli rumah sekarang Uh, harga bisa ditawar sama developer, <laughs> sama tahu. konsumen. Oh, sama. Oh. <laughs> Jadi, konsumen udah bisa nawar. <laughs> Dari kalau dulu kan, maksudnya kita mau beli properti kan kayak harga itu sudah ditentukan. Tapi sekarang, kalau kita yang udah banyak knowledge tentang properti, kita uh. ternyata bisa menawar itu. Jadi, kita akhirnya pesan ke... Boleh. Sobat Rumah Dua ya. Satu, untuk jadi, kasih komen boleh buat sahabat Rumah Dua <laughs> Satu, jangan lupa ya untuk komen, like dan subscribe channel ini. Ada satu oh. yang lu selalu lupa. Apa tuh? Klik notifikasi. Oh, <laughs> klik notifikasi yeah, ya, jangan -klik lupa. Jadi, jadi, jadi harus sering-sering kita... buat dengerin obrolan kita seputar ya. KPR dan properti gitu. Ya. Jadi uh. buat sahabat Rumah Dua Satu, jangan lupa ya. <seks> <laughs> Oke, okay. salam, salam properti.